Namo kudoya Rahayu sekundumati Kalsing terpeda Nereing Sambikolo Jumpa lagi bersama kami Spiritual Perkutut Putih Di channel The SBB TV Channel yang membahas tentang ilmu, spiritual, dan budaya sebelum lanjut jangan lupa untuk dalam secara peradaban manusia menghantarkan pada aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia tulisan-tulisan yang sanggup menggerakkan sebuah peradaban karena setiap pemisahan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Dari tutur yang kami ketahui tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu spiritual dan budaya. Sejumlah pria hilir mutik mengisi jerigen dengan air yang manjur dari petiteran Jolotundo. Air jernih keluar dari belasan lubang di batu andesit di salah satu tingkat petiteran itu. Air seolah tak ada habisnya dari kolam air kuno yang berusia seribu tahun lebih ini. Air di Terang ini berasal dari Gunung Parwitra, atau dikenal sebagai Gunung Penanggungan. Sebuah gunung suci bagi umat Hindu aliran siwa. Dari gunung, air dialirkan melalui jaringan bawah tanah menuju Candi Jolotundo. Air menjadi salah satu bagian penting dalam ritual masyarakat saat itu. Apalagi bersumber dari gunung yang dianggap suci, selain mengisi kolam pada peti trans air, juga terus mengalir melalui jaringan bawah tanah ke sawah penduduk. Terus menuju ke pemukiman penduduk untuk kebutuhan penduduk Karenanya situs kuno ini memiliki fungsi ganda Burung perkutut Colotundo terbilang unik dari luriknya Perkutut ini hampir memiliki kesamaan dengan perkutut korowelang dan Sriwiti. Untuk mengetahui tuah tentang kekurangan korowelang dan Sriwiti, Doro dapat mengklik tautan di deskripsi video ini Yang membedakannya adalah ulas atau warna bulu lurik sisi bertumpuk seperti ular Dan garis lurik melingkar dari sayap kanan hingga ke kiri dan kiri tidak terputus Ules warna bulunya merah hijauan dan merata Jika terkena sinar matahari Akan terlihat lebih jelas Dada sampai dubur dominan kecoklatan Dan hampir merata Karakter burung ini terlihat tenang Akan tetapi tidak mudah jinak. Akan tetapi tuah burung ini tidak pemilih di habitat liar burung perkutut ini suka bergerombol bersama perkutut lainnya jolo tundo memiliki dua kosa kata yaitu jolo dan tundo jolo memiliki arti air dan tundo berarti bertingkat atau susun yang artinya sendiri bermakna olam dengan air keluar dari pancuran yang dibuat bertingkat jadi Jolotundo adalah saluran air yang tersusun bertingkat Angsar burung perkutut Jolotundo memiliki makna dalam pengharapan pemiliknya Untuk dapat memudahkan dalam urusan rezeki, ketentraman, dan derajat Tuah perkutut katuruhan Jolotundo memberi pesan bahwa untuk selalu dapat berjalan dalam kebaikan Hidup seperti air mengalir memberikan Doro kedamaian hati. Air adalah sumber kehidupan yang telah Tuhan ciptakan. Air mudah ditemukan di mana saja: di sungai, danau, satu hujan, laut, dan tempat lainnya. Semua makhluk hidup termasuk manusia Membutuhkan air setiap harinya Bahkan air menjadi salah satu komposisi penting Di dalam tubuh manusia Air biasanya mengalir dengan tenang Bahkan menuju ke tempat yang lebih rendah Prinsip jalan hidup seperti air yang mengalir Mencerminkan pribadi yang pantang menyerah Dan berpendirian Seperti air yang terus mengalir Meski banyak rintangan yang menahan alirannya Ia akan terus mencari jalan keluar sekecil apapun Seperti kisah pada peti Cholotundo merupakan salah satu situs penting Melalui situs ini bisa diketahui pada pertautan antara Raja Udayana dari Bali dengan Jawa Timur ini tergambar pada relief di salah satu tingkat di situs itu. Relief mengisahkan tentang Udayana yang tengah bimbang usai ditongkel dari kekuasaannya di Bali. Udayana lari ke tanah Jawa dan ditampung si Maguta Wangsa Wardana, Raja Medang atau Mataram periode Jawa Timur dari bangsa Isnaya. Tidak selamatkan Uda Riana, jika diingkatkan dengan putrinya, yakni Mahendra Bata, atau ingat dia Dari garis Riana, ini melahirkan Erlangga sang Raja Kahuripan di Jawa